Seperti biasa ya, ada cewek yang lagi asik bikin video TikTok di dapur rumahnya. Doi bilang kalau malam itu Doi bener benar sendirian di dalam rumahnya. Jadi untuk ngusir rasa bosan, Doi bikin video TikTok. Tanpa Doi sadari, malah terekam ada sosok berwarna hitam yang berlari di lorong rumahnya persis di belakang Doi. Kalau gua zoom dan gua terangin videonya, jelas banget kalau itu bukan orang ya. Karena bayangannya itu kayak tebus pandang gitu, dan warnanya cuman hitam doang. Dan abis bikin video yang tadi, tiktokers ini tuh sama sekali gak pernah upload konten horor satu kali pun. Kontennya itu pure tentang daily life-nya, dan juga joget-joget lagi, sampai sekarang. So, kalau memang video yang tadi itu cuman video settingan aja, Harusnya Doi tinggal terusin aja ya, karena videonya bakalan viral lagi kayak video Doi yang pertama. Iya kan? Ares Ada sekelompok orang yang lagi asik trekking di sekitar hutan di Amerika, dan di tengah pendakiannya tiba-tiba salah satu di antara mereka jadi heboh karena Doi ngerasa ngeliat ada sesuatu dengan ukuran yang besar di tengah hutan. Teman-temannya itu nggak ada yang lihat. Jadi, doi langsung inisiatif buat nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Gue nggak tahu ya, lo bisa lihat atau nggak penampakan di video yang tadi karena emang pengambilan gambarnya itu shaky banget. Tapi kalau gue zoom, gue slow mo dan gue terangin videonya. Di situ kelihatan jelas banget ada sosok siluet besar berwarna hitam yang berjalan di antara pepohonan di hutan itu. Orang yang ngerekam video ini tuh panik banget, lo bisa dengerin sendiri dari suaranya ya, dan juga gerakan tangannya yang bener-bener gemeteran. Dan setelah video ini diupload ke internet, banyak viewers yang percaya kalau sosok yang tadi itu jelas bukan orang karena ukuran tinggi badannya yang jauh di atas manusia normal, dan juga kenapa warnanya itu bisa hitam pekat. Padahal, situasi pencahayaan di situ itu cukup terang ya, guys. So, nggak sedikit yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan Bigfoot atau Sasquatch yang dipercaya tinggal di dalam hutan-hutan di Amerika. So, video yang ketiga ini nggak kalah aneh. Orang yang pertama kali mengupload video ini ke internet tuh ngaku kalau video ini adalah video lama. Tapi Doi itu sama sekali gak sadar kalau ada yang aneh di video itu. Pas Doi lagi iseng-iseng buat buka-buka lagi galeri videonya, Doi nemuin video ini. Dan Doi baru sadar kalau ada yang beda di video ini. Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang kayak berdiri di pinggir sungai. Dan orang ini sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok itu. Karena emang siluetnya itu kayak ngeblend banget sama pepohonan dan semak-semak yang ada di situ. Jadi mungkin kalau dilihat sama mata langsung pas di lokasi itu agak sulit buat melihatnya ya. Dan lebih anehnya lagi, di tengah-tengah video, sosok bayangan hitam itu yang tadinya diem aja di situ, tiba-tiba bisa ngedisolve. Doi ngilang kemana? YouTube Kalian masih inget kan? Beberapa waktu yang lalu, gue sempat ngebahas seorang Tiktokers yang mengaku rumahnya diteror oleh sosok misterius setelah Doi merenovasi rumah tuanya. Doi tinggal di situ bersama istri dan anaknya, dan mereka benar-benar banyak mengalami gangguan, mulai dari ngedengar suara-suara sampai penampakan bayangan hitam yang jelas banget. Dan ternyata teror yang mereka alami itu masih berlanjut sampai sekarang, guys. Perhatiin video yang ini baik-baik. Um, wow, wow, baby, baby, tell me I'm bugging. I'm bug in. Oh, all right. all right. Oh my God, I know I just saw something on the like app I'll shoot, I'll shoot, I'll shoot, shoot. Di awal video, Doi sedang berdiri di bagian luar rumahnya. Dan Doi juga bilang kalau istri dan anaknya itu sedang keluar semua. Tapi, tiba-tiba pas Doi ngeliat ke jendela rumah, Doi notice ada sebuah siluet berwarna hitam yang sedang berdiri di belakang jendela. Dan seolah sosok itu kayak ngeliatin ke arah Doi. Doi parno ya, karena jelas-jelas sosok itu bukan istrinya atau anaknya. Makanya Doi langsung inisiatif buat naik ke loteng, buat ngecek ada siapa di situ. Tapi... Pas nyampe di sana, di jendela itu sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Doi sempat bilang dan doi ngancem. Kalau doi bakal nembak, kalau misalkan ada orang di situ yang niat macam macem ke doi, karena awalnya doi ngira mungkin aja ada orang yang niat jahat buat ngerampok atau mau masuk ke dalam rumahnya. Di video itu juga, beberapa kali kedengeran ada suara benda yang cukup keras, tapi pas doi turun lagi ke halaman depan, sosok hitam di jendela itu udah nggak ada. Rumah nenek. So ada seorang Tiktokers yang pindah ke rumah neneknya yang kosong karena udah nggak ditempatin. Neneknya baru aja meninggal beberapa waktu yang lalu dan doi itu pindah ke situ bareng dua anaknya. Sejak doi pindah ke situ, doi itu jadi ngalamin banyak hal aneh. Di malam sebelumnya, doi itu sempat ngeliatin ada salah satu kursi di rumahnya tuh bisa gerak-gerak sendiri. Jadi besoknya, doi inisiatif buat ngevideoin kursi itu dan. Coba deh kalian perhatiin vidang ini baik-baik. I'm out here in my living room again, which is right by where that chair moved uh, the other night, and uh, I don't know. There's just been like scary going on around that. What was that? Oh Oh no. What the? Okay, this shit is getting too fucked up. Tiba-tiba okay, uh, oh, um, like um, di tengah-tengah video ada sebuah kepala yang muncul dari balik lemari dan mengintip ke arah tiktokers ini. Doi langsung notice dan kaget, tapi Doi tetap ngeberani diri buat ngejar sosok yang tadi. Dan ternyata disitu sama sekali nggak ada siapa-siapa. Sosok yang tadi itu ngilangnya cepet banget. Di malam berikutnya, Doi ngalamin sebuah kejadian yang gak kalah creepy. Doi bilang kalau Doi mulai ngedenger ada suara-suara aneh, jadi Doi langsung nyalain kamera dan mulai patroli di dalam rumahnya dan pas doi sampai ke area dapur ada Okay, I am up here where all the different like scary activity has happened and uh, I'm here what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel like the pressure of steps landing around me. Um, I don't really know what's going on. It's uh, it just seems pretty crazy to me. I, I just this is I don't know. This is not holy here that actually my fucking grandmother oh my god holy oh. What the oh my god gua nggak yakin di antara lo ada yang notice penampakannya yang mana karena emang penampakannya secepat itu tapi penampakannya tuh bakalan jelas banget kalau gua zoom, gua slowmo dan gua terangin videonya. Ada sesosok siluet berwarna putih-pucat yang sedang berdiri di depan pintu lorong rumah tiktokers ini. Dan pas Doi sadar sama kehadiran sosok itu, Doi langsung shock banget sampai HP-nya kebanting. Tapi Doi langsung berdiri lagi dan ngecek ke tempat sosok itu nongol. Dan ternyata di situ sama sekali gak ada siapapun. Dan tiktokers ini percaya kalau neneknya itu nggak sepenuhnya pergi dari rumah itu arwah neneknya itu masih tinggal di dalam rumah itu bersama Doi dan juga dua anaknya. Oke okay guys, that's it video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.